Pak RT sini yuk? Aduh, kita tanya luk, Pak. Pak RT, ngapain Pak RT sini? Yuk, Pak kayak Mbak ngapain Boleh ke sini? Aduh, kami nak bikin KTP Pak RT Nah, Pak RT dewa ke sini nak ngapain Oh, kok ini kartu kiyah nih? Langsung dari dia cipta kayak orang capil, Mbak nih ya Benda ya? Oh... au anak sampai tuh pak rt oh anakku lah beh oh sudah uh, uh. oh. tuh, tuh, tuh anak nyampaikan nih mak beb tahu ada di rt sepuluh tuh anak bik miah uh. hanya kan sakit hanya oh. sakit jadi lo mau ktp jadi nak ngelapor ke orang sapeil nih kiri kiri pacak dia direkam di rumah Nak iyalah mbak, mbak kemade sini. Oh, oh. kan mod KTP tidak boleh orang lain kan, harus kita sendiri. Oh mbak. Oh, oh. Hmm. karena dia sakit nih, pun nanya ke orang capil, di orang nih ada program namanya jemput bola, mbak kemba, bagus deh. Oh, main bola orang, ha! ha, main, bula, mulai. main Tidur, bola mulai bukan main bola. Istilah jemput bola, datang ke rumah masyarakat oh. bagi warga yang sakit, orang tua ha. Inde yang anak bik yang sakit, oh, oh. pajak direkam di rumah, nak ya, pak? Rumah? Direkam? Di rumah. Bukan studio, kan, deh. Nah, ya. Studio nyanyi nih. Oh. Kami boleh tidak direkam di rumah? Pajak, deh. Makanya pak kan sihat. Apa pun rekam di rumah, oh. sihat, agi, apa karena pacak berangkat lagi lata kapar, baru. di rumah nunggu mak sakit be pun. Sudah ya. Oh dokter Bener pulang lu pak pak ingin Apa itu Apa? itu? Oh ini. Ku ingin, pakai Nih, dari model orang kampung, tapi ngurus apapun pun datang di kecapil. Ah, tuh, ku ingin kita. Udah usah nyuruh orang, udah oh, oh. usah pakai perantara. Datang, baik, kecapilnya, gratis. Oh, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis. Oh, udah bayar, udah bayar, udah bayar, mah, Gak gak Ah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, Permisi Assalamualaikum Bu, Mak Tepuk tanggung ya, Pak Ada keperluan apa, Bu? Kami nggak bikin GTP, Pak Oh, kalau ya. mau bikin GTP, silakan masuk Aduh. Ada orang buka, Pak, ganteng, gulik Ini Buk orang pilihan terus bu, bu, Pak, nggak usah oh. buka sandalnya, dipakai aja Nggak, Pak, senar ah, kami kutong dari kebun, dari oh, kampung apa -apa, Kampung, nggak Nih apa, apa Bu? Ini bersalah, sayang Nggak apa-apa, saya, pakai aja, Bu Nggak usah, Pak, biarlah, ya. nah, Pak Tapi saya nggak usah pemilang, Pak Oh, ya, sudah, silahkan masuk Nih. Ini, kemarin dokter Ling. Oh, Jangan ninggalku sendiri, baik. Hari dokter aku lagi buka, buka praktek sini, gak, mak? Asik banget, ternyata. Apa pun, ya. Dokter, ngapain dokter di sini? Ah, iya, mak, lagi urus KTP. Oh, dengan nyuntik mbak, tapi ya, mbak ada kawa di nyuntik, ayah ayo, mbak kawa. Korek KTP, dah. Bak. Oh, saya nunggu dokter lagi ya, Pak. Oh, Ngurus KTP diwek, kayak nurang. Itu nurang sekolah, Pak. Mak, ma, di sekolah lu, sepan tren. Ah, di Sepantren. Iya, di Sekolah Sure. Ya, di Sepantren, Mak, nih. Oh. Uwe, rupanya cikar aku nih, Pak. Tapi ngapain tak lagi enggak kakakku nih? silakan masuk Nih, makasih bang Wih, besar, gedung eh Dingin Lili Anek lagi ya, ganteng-ganteng Lili, sedernya kelar Gapai di kesini yuk Dis! Gadis! Ah Gadis! Gapai lah mbak manggil macam tuh Aku malu emak eh, Rapi kemarin, nak manggil kok ya di. Papa lembut, mak manggil mak, Lemah lembut. Sudah ngapain kan tadi kek di sini, Nadies. Unak miskin kartu yang sampai kayak baju nih pak. Oh. Ini bu, ya. saya nak nanya, oh. ngapanya kami nih, lo dipanggil-panggil lah, yang urak baru, -baru datang ya. Dari tadilah dipanggil semuanya, kami lah lama di sini, tapi dia dipanggil-panggil. Ibu sudah ngambil nomor antrian ya? Nomor apa itu? Nomor antrian, bu. Jadi kalau ibu nggak ngambil nomor antrian, gak dipanggil-panggil nanti. Gak ngerti oh, ya, ya bu. Oh yaudah, siap, antar ya bu. Sini bu, ini namanya mesin antri Jadi kalau tidak mengambil nomor dari sini Bapak dan Ibu nggak dilayani dan juga bagian khususnya tidak tahu Ibu mau apa ke sini Oh jadi harus ngambil nomor di sini Bu Oh Iya bener Ri kita ngambil nomornya dari Pak RT bukan <tuk> Pak kalau Pak RT tadi mungkin mengurus dokumen di sini oh. Pak rt terus Ibu sama Bapak mau buat apa? mau bikin KTP Bu, KTP ini tidak degi, nama-mama heran nama-mama apa bukan ya? Coba saya lihat dulu, bu. iya ini KTP lama, sebentar saya ambil nomor antriannya ya. Iya Bu. Ini ibu antriannya. Makasih Bu. Ya, nanti dipanggil sama petugasnya, ibu sama bapak silahkan duduk kembali ya. Nah, Ayo mau buat apa yuk? Gue gak bikin kartu yang sama kayak warna baju nih <tuh> Bu. Oh, mau membuat KIA. Anaknya mana, yuk Gunilah yang nak bikin, Bu. Ayu, kartu identitas anak itu diberlakukan untuk anak yang di bawah umur 17 tahun. Jadi kalau Ayu mau buat KIA untuk Ayu, itu tidak bisa lagi karena Ayu sudah berumur di atas 17 tahun. Seharusnya Ayu buat KTPL, yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Ayu sudah buat KTPL belum? Belum, tapi aku nak bikin kartu yang sama kayak baju kuning labu. bu. Tidak bisa Ayu, karena Ayu sudah berumur lebih dari 17 tahun, tetap harus buat KTP elektronik. ATP itu sama, tidak kayak warna baju nih, Bu. Tidak, yuk, warnanya tidak sama dengan KIA. bikin yang sama kayak baju nih, Bu. Warna abu, warna pink." Mak, dulu, lagi panjang? Aduh, ma, mak. Mak. dulu, ma, Mak dulu, Mak dulu. Mak ma, ma, dulu. Mak ma, ma, dipanggil, ma, mak. dulu. Mungkin ma, ma, ma, Dulu, ah, mana dulu, ke dulu, Nah, nah, nah. Bapak, Ibu mau ke dalam? nah rekaman Kalau dulu, bukan di sini tempatnya, Ibu Di sini tempat ruang menyusui kakak, kakak, kakak, di atas? Kami tidak kakak, baca, kakak, Oh, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, di kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, kakak, Mari Ibu, ini perekamannya di sini ya. Tapi satu-satu dulu ya masuk, siapa dulu? Ibu atau Bapak. Mak, mak, mak, ya silakan. Mak, ya, mak, aku dulu. Tuh, Pak Siko, Mak, mak. mak. mak. Mungi dulu. Mungi mak, Kevin, emak Kevin. Dapak, acara, Mak, toh. dulu. Mak. Okay. Nah, Ibu, dulu, dulu. Mungkin dulu, target tol. juga dulu, Oke, Ibu, Bapak, kalau mau bikin KTP satu-satu ya, antriannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdasarkan pasal 63 Undang-Undang 24 tahun 2013 Tentang administrasi kependudukan Bahwa penduduk warga negara Indonesia Dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap Dan telah berusia 17 tahun atau telah kawin, atau pernah kawin, wajib memiliki kartu tanda penduduk. Selanjutnya, berdasarkan Permendagri nomor 2 tahun 2016, kartu identitas anak adalah sebagai kartu identitas anak yang selanjutnya disingkat menjadi kia. Adalah identitas resmi sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun, dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik, aja nah, nah, di warga Indonesia, mak resmi. Mbak ikan nih, mbak ganteng. Ngapainnya di? Alhamdulillah kayak orang kena bisul padi. Enggak, cuma kartuni. nak warna aja lah oh. Gak matah, kartu. lah tuanya. Enggak ada apa Bikin kamu kial, sudah kartu. yang kartu. O. Rasa satu baru dapat gaji